Oke okay guys, welcome back to my channel Jadi setelah sekian lama kita menghadapi pandemi covid-19 Jadi saya juga tidak lupa mengingatkan buat kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Jangan berkerumun Oke okay. uh, setelah lama penantian dalam channel saya Akhirnya Alhamdulillah uh, channel saya sudah dimonetisasi Atau sudah bergabung dengan youtube program partner uh, Itu berkat kalian semua Baik itu buat subscriber dan viewers juga Alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai 2500 lebih subscriber Dan Kemarin terakhir itu udah ribuan jam tayang eh, Saya lupa tidak tahu pastinya berapa jam, ribu jam tayang Cuman eh, kemarin terakhir saya lihat itu di atas lebih daripada 8000 jam tayang Dan itu semua berkat kalian Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe video saya Oke okay guys, jadi uh, di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk melalui komentar. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena udah ya lumayan terlalu banyak. Hanya sebagian saja. Jadi untuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu eh, kepada saya adalah bang mau dijual nggak burung elangnya atau bang berapa mau dilepas atau bang jualan elang nggak gitu jadi itu pertanyaan itu paling sering dan paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kepada saya dan saya tegaskan kalau saya tidak menjual burung elang saya juga tidak berburu burung elang ataupun memelihara burung elang. Jadi eh, kalau dulu saya pernah pelihara, saya pernah membeli juga. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak sudah lama saya tidak main elang dan di vlog di youtube channel saya inilah saya bisa berbagi pengalaman tentang burung elang pertanyaan kedua yang sering ditanyakan juga oleh teman-teman adalah bang gimana caranya beli burung elang seperti itu atau bang gimana kalau mau beli burung elang bang gimana mau caranya pelihara burung elang jadi sebetulnya uh, saya pribadi uh, saat ini tidak setuju bila teman-teman membeli burung elang ataupun memelihara burung elang. Tapi kalau pertanyaan dari teman-teman uh, seperti itu, jadi bertanya bagaimana caranya atau di mana belinya. Jadi uh, kalau pengalaman saya pribadi saya pernah beli burung elang uh, melalui media sosial melalui marketplace dan yang paling banyak eh, penjual burung elang itu lewat Facebook. Jadi eh, caranya eh, gampang kalian tinggal masuk eh, grup Facebook atau di marketplace Facebook itu banyak banyak, banyak sekali yang jual burung elang dan caranya adalah hmm, biasanya itu tidak hanya tidak bisa COD itu hanya kirim-kirim dan melalui eh, rekber atau rekening bersama. Jadi caranya itu kalian eh, transfer uang terlebih dahulu ke rekening ke rekber atau rekening bersama, lalu si penjual mengirim burungnya ke si pembeli. Nah, setelah si pembeli menerima burung-burungnya nanti konfirmasi si pembeli kepada rekber kalau burungnya sudah diterima dalam keadaan sehat dan tidak mati nanti uh, si rekber akan mentransfer uangnya kepada uh, si penjual atau seller -nya. oke terus di pertanyaan berikutnya masih ada juga yang bertanya kalau bang kalau burung elang di Indonesia itu dirindungi atau tidak jadi uh, sekali lagi saya jawab Kalau semua burung elang Atau semua jenis elang Baik itu uh, Dari yang kecil mau Sampai yang besar Seperti elang CHE Atau IBE Atau Bondol BK atau yang terbesar Mungkin WBSE Itu sebuah jenis elang di Indonesia Dilindungi oleh undang-undang Jadi buat kalian yang mau pelihara burung elang itu lebih baik berpikir dua kali karena resikonya juga kalian akan berhadapan dengan hukum di Indonesia uh, di pertanyaan berikutnya salah satunya itu ada dari Amanda Putri Jasmin yang bertanya kalau elang itu ada suratnya enggak jadi jadi uh, saya jawab kalau yang ada suratnya itu yang legal dan biasanya kebanyakan yang dipelihara oleh perorangan itu kebanyakan secara ilegal dan tidak ada surat-suratnya untuk burung-burung endemik Indonesia. Berbeda dengan burung-burung dari luar negeri atau balai-balai konservasi atau taman satwa itu pasti ada surat-suratnya dan legal pemeliharaannya. Oke guys, jadi di pertanyaan berikutnya ada datang dari Rizky Novianto yang bertanya apa mungkin karena di Indonesia tidak ada asosiasinya sehingga. Uh, Dianggap sebelah mata, mungkin yang dimaksud adalah yang dianggap sebelah mata itu untuk uh, Falconer atau penggemar Elang atau yang menyukai olahraga Falconry. Hmm, jadi, bila kita bicara tentang asosiasi di Indonesia, saya pernah searching juga, pernah lihat di kalau Falconry itu adalah asosiasinya secara internasional di mana asosiasinya itu adalah International Association Falconry and Conservation of Bird of Prey atau Asosiasi Falconry Internasional dan Konservasi uh, Burung Predator. Itu. Nah, untuk Indonesia sendiri uh, saya lihat di AF atau International Association of Public itu di Indonesia ada uh, RCI atau Raptor Clubs Indonesia yang tergabung ke dalam International Association of Public Cuman hmm, Di sini saya tidak tahu lebih jauh mengenai RCI atau Raptor Clubs Indonesia. Hmm, cuman yang saya sempat searching juga eh, Jadi eh, RCI atau Raptor Club Indonesia itu adalah eh, Organisasi non-profit dan non-pemerintah Yang dirilis tahun 2007 Dan resmi terdaftar pada pemerintah itu di 3 Juni 2009 Dan kantor pusatnya itu di Yogyakarta dan yang saya baca juga itu e, Raptor Club Indonesia konsen terhadap konservasi elang Jawa Tapi tidak menutup kemungkinan kemungkinan e, Konsen juga terhadap burung predator lainnya Dan yang terakhir saya lihat itu update terakhirnya itu 2018 tentang burung hantu Uh, jenis ban owl jadi uh, mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai RCTI boleh komentar juga sejauh mana RCTI uh, RCI di organisasi burung predator di Indonesia ini perkembangannya seperti apa teman-teman boleh komentar dan kasih tahu saya oke okay, pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita Rodeks Formosa jadi uh, dia juga berkomentar sedih memang banyak yang suka dan ingin pelihara elang atau alat-alat tapi terhalang peraturan negara dan apabila ada yang nekat langgarnya bisa berujung dana kenapa tidak ada solusinya pertanyaan pertama dan yang pertanyaan keduanya adalah kalau memang karena masalah populasi kenapa tidak diupayakan breeding kawin suntik seperti di negara lain mungkin uh, saya menanggapi pertanyaan dari Rodex Formosa ini adalah uh, mengenai tidak ada solusinya mungkin solusi di sini adalah um, tentang uh, cara memelihara elang yang terhalang oleh aturan negara jadi uh, ada banyak solusi uh, buat pecinta elang ataupun yang ingin memelihara elang atau alap-alap sebetulnya eh, bagi yang punya duit itu gampang jadi dia tinggal beli elang atau alap-alap dari luar negeri secara legal tapi bagaimana dengan yang uangnya kurang karena di Indonesia sendiri tidak ada yang breeding elang atau alap-alap jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan elang atau alap-alap secara legal terkecuali bila balai konservasi atau taman satwa atau kebun binatang itu memang bisa memelihara elang atau alap-alap secara legal dengan aturan dan yang ketat lah gitu. Lalu eh, bila pertanyaan yang keduanya adalah kalau memang terkendala karena masalah populasi, kenapa tidak diupayakan breeding kawin suntik seperti di negara lain? Di Indonesia sendiri, untuk proses breeding itu sudah ada di balai-balai konservasi negara seperti yang ada di Bogor atau di kawasan Kamojang. Hanya saja saya kurang tahu apakah itu nanti ke depannya akan diperjualbelikan atau memang hanya untuk konservasi dan akan-akan dilepas liarkan di kemudian hari. Lalu untuk kawin suntik seperti negara lain saya kira uh, di Indonesia juga SDM nya sudah pada mampu melakukan seperti itu mungkin hanya terkendala daripada biaya ataupun mungkin uh, masih dalam tahap percobaan percobaan jadi uh, mengenai masalah itu saya juga kurang paham betul untuk kawin suntik oke okay guys jadi uh, sekian dulu vlog dari saya tentang pertanyaan dan jawaban yang sudah saya berikan kepada teman-teman mudah-mudahan bisa membantu dan kalau ada salah-salah kata kalian boleh komentar di video saya kali ini dan saya juga tidak lupa mengingatkan buat teman-teman yang, yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu, jangan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Karena um, saya sekarang mulai aktif membuat video shot Jadi uh, biar nggak ketinggalan teman-teman buat lihat video shot saya Sudah lumayan ada beberapa video shot yang saya tampilkan Itu tentang binatang yang pernah saya pelihara sebelumnya dan sekarang saya tidak pelihara binatang apa-apa, jadi saya cuma bisa mempublikasikan binatang-binatang yang dulu pernah saya pelihara lewat YouTube channel saya ini. Sekali lagi, terima kasih sudah subscribe, dan jangan lupa untuk membagikan video ini. Bye bye.